Halo teman kembali lagi bersama saya di channelnya mencari gratisan apa nih kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu dan diperpanjang usianya oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan terima kasih yang sudah mengklik videonya. Semoga kalian sehat selalu, ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas ataupun memberikan kepada kalian sebuah aplikasi yang sudah ada di Google Play Store, dan saya sangat rekomendasikan untuk kalian mainkan karena kalian bisa mendapatkan penghasilan sampingan dari aplikasi ini. Tanpa deposit, ya teman-teman, intinya gratisan. Nah buat kalian yang ingin mencari uang di dalam aplikasi kalian bisa aktifkan aja lonceng notifikasi channel ini Agar kalian dapatkan update ataupun informasi seputar uh, penghasil uang dari channel ini Karena setiap harinya kami mengupload video tentang aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar setiap harinya Oke kita langsung saja ya untuk membahas sebuah aplikasi yang akan kita berikan Oke okay, teman ketika kalian mengklik link aplikasinya yang ada di kolom komentar video yang paling atas Nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke aplikasinya Nah ini adalah merupakan aplikasi yang sedang kita bahas Nama aplikasinya yaitu Rakuten Inslick Survey teman-teman Nah aplikasi ini adalah aplikasi yang membuatnya orang Singapura, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk dalam aplikasinya, di sini kita jelaskan dulu ya tentang aplikasinya. Aplikasi ini dirilis di tanggal 23 Agustus 2021 dan yang download masih 5.000 orang dan di sini kalian bisa baca ya, teman-teman. Di sini untuk minimal penarikannya itu cuma 25.000 setara dengan 500 poin. Jadi teman-teman hanya fokus untuk membereskan misi-misinya Yang dimana nanti ketika kalian membereskan misi-misi tersebut Nanti teman-teman akan mendapatkan poin Nah 500 poin itu bisa kalian tukarkan langsung menjadi uang yaitu Rp25.000 Dan aplikasi ini mendapatkan rating 3 dan udah cukup dibilang baik teman-teman Dan 4,7 bintang Nah di sini sebenarnya aplikasi ataupun garapan rekrutan ini Ataupun rakutan ini sebenarnya sudah lama sekali ada di internet tetapi mereka baru saja membuat aplikasinya ataupun versi aplikasinya di tanggal 23 Agustus 2021. Kalian bisa lihat di sini ada yang berkomentar. Sejak ini ada yang berkomentar ya teman-teman, kita coba review ada dulu ulasan-ulasan yang ada di sini teman-teman ya. Nah, di sini sejak bergabung di tahun 2017 dengan rekutan website dan mereka mempunyai website udah lama ya teman-teman. Uh, namanya yaitu rekuten website dan sini mereka baru merilis uh, aplikasinya ini ya yang, sad yang sedang kita bahas nah sudah banyak membantu kini dengan aplikasi semakin mudah mendapatkan poin dan menukarkan ke hadiah maksudnya menukarkan ke uang teman-teman dan di sini udah lama ikut rekuten dan di sini pun uh, cu cu uh, banyak juga yang udah berkomentar dan baik semua ya teman-teman Jadi intinya aplikasi yang sedang kami share ini cukup baik dan sangat bagus sekali Untuk teman-teman mainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan Ataupun penghasilan sampingan kalian Nah nanti saya akan ajarkan untuk membereskan misinya dan cara cepat untuk e, Agar bisa melakukan penarikan teman-teman Dan di disini Udah banyak sekali ya yang udah berkomentar dan memberikan bintang 5 Nah artinya ketika nanti ada aplikasi seperti ini dan komentarnya baik seperti ini Tentu jangan kalian sia-siakan aplikasi seperti ini teman-teman Dan uh, ratingnya bagus Dan orang-orang uh, yang bermain pun udah banyak juga yang berkomentar Ataupun memberi ulasan Tentu aplikasi ini sudah ter Bukti baik ya teman-teman, dan aplikasinya pun sudah terbukti membayar. Kalian bisa nanti cek aja ulasannya ini, kalian baca sendiri ya. Oke, di sini mereka mengatakan, teman-teman, di sini ada yang mengatakan dia sudah bergabung sejak di tahun 2017 dengan apa? Uh, rekuten website. Nah, rekuten website, nama aplikasinya Rekuten. Nah, rekuten website ini seperti apa? Oke, kita pergi ke Google, kita cek aja langsung websitenya ya, teman-teman. Kita langsung klik aja seperti ini, rekuten. Eh, rekutan web seperti ini teman-teman nanti akan muncul halaman seperti ini kalian bisa lihat ya teman-teman nah seperti ini ya kita klik aja rekutan kita scroll ke bawah sampai menemukan bagian ini teman-teman ya oke ini ya kita klik bagian ini nah ini mereka sudah sudah lama ya mempunyai garapan ini tapi mereka hanya mempunyai eh, bentuk website dan mereka baru merilisnya di tahun 2021 versi aplikasi kita coba klik aja websitenya ya teman-teman nah, lalu kita diarahkan langsung ke Chrome atau ke aplikasi rekuten kita pilih aja aplikasi rekuten kemudian teman-teman langsung buka aja aplikasinya ya teman-teman ya kita langsung masuk aja untuk memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan atau memberikan tugas dari aplikasi yang akan kita bahas ini Oke teman-teman ketika kalian sudah membuka aplikasinya maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita udah langsung masuk ya ke dalam aplikasi Rakuten Instek ini teman-teman. Nah, caranya di sini teman-teman harus mendaftar dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca, ya. Apa sih aplikasi Rakuten ini? Kalian bisa baca aja. Nanti di sini ada penjelasannya, poin, dan hadiahnya tentang surveinya ada di sini. Dan kita coba sur uh, scroll dulu ke atas, ya, teman-teman. Ya, nah, di sini. Pendapat Anda sangat penting, dan di sini kita hanya membereskan survei, teman-teman. Ya, untuk mendapatkan berupa poin, kita langsung klik aja "daftar" yang berada di sini. Jika kalian baru pengguna yang baru mendownload aplikasinya, kita klik aja menu pendaftaran. Oke, teman, -teman ketika sudah kalian klik daftar, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja, silahkan klik menu Google, ya, teman-teman, untuk mendaftar. Saya sarankan kalian menggunakan akun Google saja, agar nanti pendaftaran kita gampang, ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung klik aja akun Google yang ingin kita uh, daftarkan, lalu kita centang seperti ini, kemudian kita langsung klik aja menu lanjut yang berada di bawah pojok kanan. Oke, teman, teman Ketika kalian sudah mengaitkan akun Google kalian, maka nanti teman-teman disuruh untuk mendaftar. Ya, di sini ada tiga, eh, empat step: step pertama, step kedua, step ketiga, step Oke, keempat, lalu ya. di sini jumlah deposit ini nah, di satu, deposit, deposit satu, kali itu di satu, di satu, bisa satu, di sini di satu, di satu, di satu, di satu, di satu, di satu, di satu, di di sini ada bank kalian bisa pilih ya teman-teman misalnya satu, seperti ini. Kemudian di sini ada kategori orang yang proses kalian di sini satu kata ya kata kemudian di sini dan di sini teman lahir isi konfirmasi sebelum kali ke konfirmasi kelembar dulu ya di sini keterangannya 3. ada 3. ya sebelum melakukan ya, top up harus pastikan untuk dibaca ini teman-teman klik aja konfirmasi jika sudah lalu di sini teman langsung PG aja ke nomor rekening ini dan nama banknya form ke bawahnya akun dua-duanya bisa langsung gas aja nominal yang ingin oke di sini tinggal yaitu Rp60.000 nah ketika nanti kalian sudah tren merah ketika kalian kalau saldo nya akan masuk hitungan ini. detik aja teman-teman. Ya, ke langsung kalian teman -teman, jadi langsung seperti itu ya. aja berikutnya. Untuk cara melakukan Oke, e di sini ada verifikasi ya teman-teman. telah mengirimkan Dan di sini kalian juga bisa menggunakan crypto wallet yang kita deposit. deposit. Di sini crypto wallet ini persyaratannya sama email, aja dengan pendaftaran. Dan di sini pilih aja dulu ke seperti ini teman-teman. Kemudian di sini pilih Aplikas aja Gmail ya teman-teman ininya disini ya. Kita langsung masuk aja dulu okay, ke aplikasi. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini misalnya verifikasi PIN lalu klik konfirmasi yang berada dan dan disini, di sini. Kalau, kalau mau... ingin menggunakan ke okay, e-wallet, kita cek aplikasi Domo. Di sini kita, ada ada masuk. Okay, kita sudah Lima transfer dari yang, yang tadi teman-teman ya. Teman -teman. Tolong kalau ingin mail adalah deposit verifikasi yang berada di sini ya. Aplikasi itu tidak bisa melakukan penarikan ke dompet elektronik seperti e-money dan Oppo GoPay aplikasinya teman Di sini kita bisa melakukan transfer itu ya dan di sini kita lanjut. Nah, seperti itu teman-teman untuk, masuk masuk masuk untuk, masuk untuk cara misinya, depositnya. Bagaimana? Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, oke okay, guys, untuk cara berhasil bermain daftar, di dalam pertandingan atau di dalam aplikasi ya. nih, ya. kalian pergi ke halaman daftar acara, kemudian oke, di sini ada teman, beberapa di sini kita pertandingan berhasil hari ini yang akan jadi Seperti uh, itu ya, teman-teman ya, unding nanti di sini kalian aja misalnya kita pilih Malaysia versus Laos. Di sini teman-teman bisa menggunakan ini ketika kalian sudah melakukan deposit kalian sudah bisa langsung kalian bisa gunakan aplikasi ini di sini kalian bisa lihat oh, oh, ya ada hal-hal di, di sini, rumah ada tiga kategori di, ke, ada aja pembangunan dan cuma transaksi. untuk misinya pun nah, tidak. Nah bagian se hal ini ini adalah kali yang kalian meneka. Jadi di sini orang bisa langsung, langsung klik aja di bagian uh, profil anggota dulu ya teman-teman, klik aja menjadi di bagian skor berapa ini, ini lengkapi profil kalian berat, ya kian. nanti ketika ini ini kalian ada atau melihatnya ya teman-teman, kalian bisa tinggal pilih uh, aja ada lengkapi aja di sini ada rumah tangga, kendaraan, kosong sama kesehatan. Kita coba dua aja kendaraan di sini teman, -teman profil seperti ini. Kalau nah, di sini kalian harus di sini kalian, teman -teman. kalian itu itu salah aja semua jangan klik Skor itu benar ketika kalian menebakkan di sini untuk cara mendapatkan misinya, keuntungan dari investasi, ya, teman -teman. investasi aja ke, ke menurut menurut kalian, kalian yang di berada di, di bawah teman -teman. pojok kiri. Kalian melakukan tebak. ke sini kalian klik aja ya, teman-teman. Di sini ada syarat nanti dapatkan keuntungan. Si ada keuntungan. Keuntungannya ketika kalian menebak. Di sini nanti kalian mendapatkan 1,7% 0, 1% dan seterusnya. Kalian bisa baca-baca aja nanti teman -teman, ya teman-teman. Jadi di sini katanya ini terbatas uh, ya, teman-teman. Kalian bisa skor yang akan keluar hari ya. ketika nanti sudah ada skor akhir itu bisa kita tebak. Nah, dan aja sini mumpung ada semoga tuh ya, teman-teman. 02 ini bisa langsung uh, jawab aja nanti ya, kalau tebakan tebak kita salah ya. Semoga aja tebakan kita salah lalu kita klik bet itu. Kita di sini untuk di menu bet ini. Kita langsung lakukan kalian warung kerapakkan dan pertaruhkan. Minimal di sini klik kasi atau pertaruhan di sini adalah 120.000. Oke, seperti ini saya mencoba untuk semua aja, dan sini udah terlihat ya. Oh, Oke, okay, kita kembali dan perkirann ini dan di sini kita langsung beritahu karena kita beritahunya semua. Jadi ini saya kalau ingin terpenting teman, teman, teman bah, dari jawab teman aja di ya siapa yang coba ini kalian, saran saya menembak skor nah, nah, di sini ada suruh banyak teman jadi setiap waktu lagi di sini pertanyaannya muncul di atas sesuatu apa selesai. Kemudian ketika kalian sudah memasukkan jumlah banyak lalu klik aja konfirmasi. Kami akan mengirim anda email saat ada suatu transaksi berhasil. Kalian bisa lihat di sini kita tunggu aja sampai terkantin. Ini selesai. Kita menekan nanti kalau ada ya, teman, -teman semoga mereka akan ini jangan sampai benar. benar agar kalian dapatkan ya. keuntungan dari cerita ya. kita di okay. sini lakukan uh, tadi ya. Main ya, ya, seperti aku itu aku aja teman-teman untuk cara bermain yang nyaman dan kalian tunggu aja hari, hari sini, sini yang penting kalian aja menjauhi survei aja nanti hmm, kalian dapatkan kalau kalian takut risiko point. atau kalian takut jadi Untuk seperti itu, kita klik mulai saja, aja ke dalam grupnya karena di dalam grup itu ada beberapa mentor yang akan memberitahukan prediksi siapa bulan Jadi, si teman -teman. kita dikasih teman -teman kasih teman -teman tahu, apa kita akan mendapatkan ratusan, dua puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, aja puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga poin tiga puluh, tiga puluh, tiga aja ya kalian sudah banyak kalian bisa ya, di dalam grup itu ada mentor yang akan memberikan point, prediksi yang teman ya. benar teman-teman agar nanti kalian itu jadi ketika dari resiko habis tidak ada kalau ketika ada survei baru kalau kalian, ya. kalian, kalian bisa, bisa gabung sebuah pesan dari email melihat ya. prediksi dari mentor. itu tersebut oke teman di sini saya sudah menemukan dua poin terima kasih telah membuka sistem bermain di dalam aplikasi Anda total ini adalah salah satu ke mengejutkan skor terbalik sepak bola di Indonesia sudah masuk atau belum teman-teman kita skor di dimana ini. jika kalian menebak skor dan yang benar disini, kalian itu berarti ya, kalah survei kita dan sudah hilang yang di bagian menang maka sebuah pertandingan akan berakhir skor 3 selesai. selama member tidak membeli sudah kelihatan ya pertandingan berakhir dengan skor 3 kosong di bagian menang ada nanti ketika ada survei tanggal 17 bulan 8 poin kita sudah 20 yang sangat penting kalian bisa langsung member isi profil kalian, namun sekarang kami mengisi profil seperti ini. Batu, nah, member C melakukan penyelesaian terhadap ini. Tahu, survei apa yang berarti, menulis apa yang benar, apa yang benar, apa yang benar, yang benar, apa yang yang berada yang benar, apa yang benar, apa yang benar, apa yang benar, apa yang yang benar, apa yang benar, apa yang benar, yang benar, apa yang benar, apa yang kali dan juga voucher lazar dan itu kalian harus mempunyai 2.000 poin dikasihnya dan ada juga voucher jackpot teman-teman disini ada perhitungan minimal keuntungan dari aplikasi CFD. Oke disini nanti kalian bisa melakukan aja kalian modal 500.000 pendapatan harisah membeli 2.500 dan ketika kalian melakukan atau mendapatkan voucher teman-teman jadi 123.500 disini nanti ketika kalian mendapatkan harian 2563 rupiah teman-teman dan biaya penarikannya sudah dari sini, Darum, ya, sini sudah terbukti bahwa jaringan tentara silahkan yang teman-teman di sini, saldorka untuk pendapatan pendapatan ya, harian itu adalah semakin banyak modal kalian semakin besar juga itu 2 besar itu besar itu halian, keuntungan 2, pendapatan layar merman dan, dan semakin besar juga dan, dan di sini ada biaya pengiriman total yang di sini maksimal itu misalnya kalian lebih sanggup aja sehingga dua ratus kalian nanti ketika anda dapat harian kalian lima ribu nanti ratus teman-teman, pundi dan selanjutnya nanti ketika sudah kalian mendapatkan poinnya modal 2 aja ke 200.000 sih teman-teman. 290.000 teman-teman. Itu dan teman -teman, ya di sini nah itu seperti untuk apa ya di sini pertama, untuk saldo yang orang dari ribu, aplikasi yang, yang pertama teman-teman ya dua ribu lima ratus dua ribu, ribu jadi ribu, ribu, barang kalian, mendapatkan kalian nanti mendapatkan keuntungan, keuntungan keuntungan nah di sini jangan khawatir kalau kalian sana mencari uang dia nantinya semakin besar modalnya semakin besar pula pendapatan ya, harian atau keuntungan profit kedua yang kalian bahas teman-teman ya jadi seperti itu dan semakin besar juga nanti biaya harian nanti teman-teman klik lihat aplikasinya juga sudah kami taruh di kolom komentar yang telah nah berikan, jadi sekarang ini ya, saya sudah mempunyai minat dengan aplikasi silahkan aja kalian download hmm. aplikasinya sudah saya sediakan link pendaftaran simpan -misi download nama -down di sini di kalian video bisa menggunakan untuk melihat uh, yang, yang kedua di kapan dan yang ketiga di sini kalian bisa lihat ya sisa waktu itu adalah lagi sekitar sekitar 12 menit lagi dan di sini kalian bisa tanya semoga bisa kalian ikut atau nggak pertandingannya ini itu jangan tersantai tugasnya ya oke di sini teman-teman silahkan aja memilih misi yang tiga ini ya teman-teman yang pertama survive pendingannya selesai dan skornya dan ya teman, 0 sama maka tebalan kalian kita, itu benar maka kalian tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, bisa keuntungan ataupun jadi usahakan tebakan kalian salah teman-teman di poin oke okay, jika kalian bisa kalian tukarkan nanti menjadi gabung aja atau ke dalam uangnya uang karena udah banyak juga yang tergabung di dalam grupnya untuk dikasih mentor disitu sudah ada mentor yang akan mengarahkan kalian untuk bermain di dalam aplikasi ini oke teman ini adalah grupnya ya ini adalah grup CSB jadi kalian jika minat buka kado sekarang di ya. dalam grupnya sudah saya sediakan juga link grup WA nya kita di deskripsi video ini, karena sudah banyak juga member-member yang sudah bermain oke, dan sudah mendaftar kita di dalam ya, teman -teman. aplikasi tersebut jadi jika kalian ingin bermain silahkan aja untuk mendapatkan Oke prediksi, langkah selanjutnya disini uh, di ada, di ada survey, ini ya, nanti ada mentor ya, yang akan bereskan aja survei-survei sediksinya yang sekalian ya, pilih aja ya agar, ya, agar ada, nanti kalian mendapatkan ada, keuntungan ada, dari bermain di dalam aplikasi ini dan aplikasi ini sudah terjawab kita bayar ya teman-teman jadi aplikasi ini keren sekali sih saya anggap -teman. Nah, teman itu nanti kita dibayar nah, kemudian untuk melihat dan uh, di dalam survei ini ada 17 pertanyaan. pertanyaan kalian bisa coba aja, menurut akan fungsi di sini kalian bisa lihat ya pertandingan yang telah kalian pilih atau kalian uh, pilih Oke, di sini kita untuk investasi kalian bisa klik aja daftar sini teman -teman. lalu klik dalam proses dan di sini masih dalam proses Oke, artinya pertandingannya belum selesai ya teman-teman jadi selalu sini sini. ya agama Oke di sini sekali ya untuk tugasnya 7000 dan saya melakukan segini ya Teman, teman, jumlah jembat, total transaksi ini aja teman saya akan mendapatkan keuntungan segini ya, dan sini pertandingannya ya, masih dalam proses masih ya, berjalan nanti kalian tunggu aja sampai asal, pertandingan ini selesai maka nanti ketika tebakan teman, kita salah maka kita Oke, akan mendapatkan tujuh ribu keuntungan teman-teman ketika nanti tebakan kita benar maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali jadi kita klik itu untuk cara melakukan penarikan klik aja menu daftar fungsi lalu klik penarikan kita langsung teman-teman. lalu klik aja menu penarikan yang berada di di sini. Lalu di sini kalian Oke, tinggal pilih aja banknya ya. Di sini saya kasih tahu tadi Oke, untuk kalau membuat bingung silakan aja masukkan nanti nama bank kalian dan saya sarankan teman -teman, kalian ya. ingin melakukan penarikan nah, itu kalau jelas kita, ya. nah, ini itu, bisa, teman -teman, kita uh, nanti dibayar bang lokal poinnya karena di sini tidak bisa melakukan penarikan bisa kalian tukar nih ya. Jadi siap menjadi sebelum kalian melakukan penarikan kalian pergi dulu ke menu halaman yang berada ini ya. Coba. Lalu klik informasi pribadi. Kalau kalian malas di sini kalian isi dulu aja ya kalian. Eh. Uh... Kalian juga bisa ikat ponsel Akun Facebook Akun Whatsapp Dan yang paling penting itu Nah ini, masukkan teman -teman, kata sandi penarikan ya? Kalian buat di bagian ini okay, Untuk sedikit kata sandi penarikan, penarikan teman -teman, ya, Jadi seperti itu Kalian isi aja untuk uh, kata sandi penarikan Nah disini kan Kalau kita sudah berhasil Akan diminta kata sandi penarikan Kalian buat aja di bagian ini Nah bagi kalian ya, belum membuat kata sandi penarikan Nah disini untuk membuat akun Ada lagi serupa yang banyak Kalau kalian tinggal bisa klik aja semua Di bagian ini teman-teman Nanti kalian dapatkan poin Oke teman-teman Kalian bisa langsung klik kalau itu tinggal lalu kalian masukkan nama bank kalian nah, di sini ini dan misalnya BRI atau teman-teman lalu masukkan nomor rekening kalian kan. di bagian ini misalnya nah, seperti ini ada yang namanya oke juga sudah nanti ketika kalian berhasil mengubah ini seperti ini maka nanti akan nah, nanti lalu, ketika, ketika kalian berhasil tersimpan dan satu orang langsung melakukan penarikan teman-teman Oke, untuk cara untuk penarikan klik aja penarikan tanda di sini dan minimal penarikan di sini kalian bisa cek aja langsung ya di situ dan di sini sedia teman kalian yang kalian dan penarikannya 120.000 mengerjakan sambil ini maka, yang dan yang akan dikenai biaya penarikan 5% teman-teman. Teman Misal kalau dia di 1000 berhasil melakukan deposit 120.000, maka yang masuk point. nanti ke rekening kalian jadi segini ya teman-teman. Jadi secara berarti itu. Itu. itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman nah, untuk, untuk cara melakukan penarikan jadi kali Jika kalian misalnya masih bingung untuk cara bermainnya, kalian bisa gabung aja ke dalam kalian bisa langsung ke aplikasi ini. Medinya sudah saya sediakan di deskripsi untuk untuk kalian juga bisa bertanya. Jadi semakin banyak yang kalian datang di banyak juga nanti main di dalam aplikasi. ini untuk poin yang akan uh, kalian dapatkan nah disini untuk cara melakukan penanyian teman-teman Klik bisa aja tanya -tanya aja ya, di menu aja ya, nanti di dalam grup tersebut dan untuk penarikannya ada dana aplikasinya sudah disediakan juga äh, di deskripsi video dan disini oh, itu, saat sekian dulu tutorialnya sudah diberikan semoga bermanfaat jika kalian bisa menunggu besok atau kalian bisa cek secara bertahun untuk menunggu penarikannya sekarang habis teman-teman atau disitu bebas karena sudah di lantai-lantai banyak yang direspon penarikan secara baik ya teman-teman lagi kalian bisa Oke, dulu berkala. tutorial yang bisa saya berikan sampai nah, jumpa sudah dikasih tahu Selanjutnya ya, Hadiah Jackpot kosong kok bisa? Hadiah Jackpot tersedia dalam kuota tertentu. Reward yang bisa kamu redeem di Jackpot memiliki kuota tertentu. Misal ter tersedia tumbler untuk 100 orang. Jadi uh, di sini udah banyak ya yang download aplikasi ini jutaan ya, teman-teman. Aplikasi Jackpot ini udah ada di Google Play Store. Nanti ketika kalian mengklik aplikasinya, maka teman-teman langsung diarahkan ke Google Play Store. Kalian bisa lihat di sini Nah di sini coba kita refresh ya teman-teman, kita klik menu hadiah, dan di sini sudah ada ya teman-teman, udah ada dua uh, bu, apa uh, men apa menu penarikannya saat ini ya. Nah di sini kalian bisa mendapatkan 100k, ya, e-wallet 100k, cuma dua poin. Ini lagi draw teman-teman, kalau kalian beruntung nanti kalian bisa menukarkan ke OVO, GoPay, Dana, Shopee Pay teman-teman, ini adalah lagi draw cuma membutuhkan 2 poin terus di sini ada juga pulsa 10k kalian harus mempunyai 1100 poin dulu teman-teman dan biasanya di sini banyak ya ada dana gopay nah untuk dana dan gopay itu stoknya udah habis teman-teman ya Nah biasanya itu Kalau ada stok gopay pasti seperti ini Teman-teman ada pulsa ada gopay Dana dan saat ini stoknya habis Kalian bisa cek aja nanti Setiap hari aplikasinya Nanti ada juga menu penarikan gopay Dan ovo teman-teman ya Oke jadi seperti itu untuk tutorial kali ini Jika kalian tertarik dengan aplikasi ini Silahkan aja kalian klik link aplikasinya Sudah saya taruh di kolom komentar Oke sampai jumpa dulu, -dulu di video ini Sampai jumpa jika ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya